Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi ke channel aku Nah kali ini guys Aku akan share ke kalian semua Tentang fakta-fakta menarik Dari seluruh dunia Bagi kalian yang masih belum tahu Tentang fakta-fakta apa aja Yang menarik dari seluruh dunia ini Simak terus ya videonya sudah membahas tentang dunia gak akan habis-habisnya nih guys karena banyak sekali tempat yang memiliki cerita unik dan menarik untuk dibahas inilah fakta menarik dari seluruh dunia ikan hiu akan kehilangan giginya lebih dari 6000 buah setiap tahunnya nih guys giginya tersebut akan tumbuh dalam waktu 24 jam Semut dapat mengangkat beban 50 kali berat dari tubuh mereka. Wow, hebat banget ya. Mulut kita nih guys dapat menghasilkan 1 liter air setiap harinya. Mengunyah permen karet saat memotong bawang dapat mencegah kita menangis nih guys. Mulai dicoba ya. Ternyata nih guys, siput bisa tidur selama 3 tahun loh memakai HP selama satu jam mendapat mengembang biarkan bakteri dalam kuping tujuh kali lebih cepat lo guys kita harus hati-hati ya seekor kecoa yang kehilangan kepalanya bisa bertahan hidup selama 9 hari loh guys Wow Ingatan ikan tuh guys cuma tiga detik aja loh ikan mas kemudian masuk Mata burung unta nih lebih besar dari otaknya loh.